Alright, alright, alright. Alright. Balik lagi sama gua Rafi, guys, di Channel Rafi KB yang pastinya ya. Kali ini gua mau reaction video-video horor. Karena ini malam Jumat ya. Jadi betapa serunya kalau kita reaction video-video horor. Sekalian uji nyali dan uji mental kalian. Gimana sih? So, langsung aja, kita ke videonya ya. Kita meluncur ke videonya, tapi sebelum itu, jangan lupa dong di like, di subscribe, di komen, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu. Dan channel gue berkembang, so Langsung aja, kita meluncur ke videonya ya. Langsung aja, langsung kita meluncur ke videonya. Oke, ini dia beberapa video yang udah gue tandain ya, geng. Ya, kita mulai dari mana dulu nih? Dari ini dulu ya, kelihatannya menyeramkan nih captionnya udah serem banget apakah seserem itu Mari langsung kita cek videonya sebentar tadi gue udah sempet nonton oke okay, ini dari Trusemi, Trusemi. Hmm, oke okay. captionnya nggak ada cemestek-estek aja bawang batang jateng ini apa maksudnya ini nama daerahnya atau apa nih coba yang tahu komen di bawah ya oke langsung aja kita play aneh gitu pini-pini cu serem batu pini-pini dan gak mirip lagi selin ya? oke okay doang ini sih lebih ke lagunya ya yang menyeramkan ya ah ini dia nih contohnya bener nih orang nih coba lagunya kanan kiri atau weekly atau dino dino atau gratata <tis -tis> pasti lucu karena lagunya lagu serem jadi seolah-olah videonya serem tapi kayaknya memang coba kita nggak pakai musik nih gimana Oke kita coba ya biasa aja sih kalau nggak ada musiknya ya. cuma kalau pakai musik deh jadi nambah gitu ke seremannya itu nambah gitu oke menarik Oke ini video yang pertama ya kita langsung ke video selanjutnya mana nih mana nih mana nih oke ini dulu ya Okay, apa Kayaknya gue tau Ini ini dari ones boot 123 Captionnya Serem plus ngakak Satu Harga diri pocong Indonesia Ada apa dengan Harga diri pocong Ada apa Coba kita tonton bu tampol, bu tampol. Gue tampol Gue tampol, tampol. Oh Fokus anjing mau digetok bunyi cok kepala pocong digetok bunyi tuk. pantesan captionnya harga diri pocong emang gak ada harga dirinya lagi pocong di indonesia ya jadi bahan bercandaan bahan bahan lawak ini apa aneh gue tampul ya gue tampul ya gue tampul ya jadi penasaran setan kalau dipukul suaranya kayak gimana Pocong kalau dipukul suaranya jadi kayak gimana sih gue jadi penasaran malah anjir mampus, Hah? Mampus. ngeselin banget mampus loh ya ah, jelek banget lagi suaranya Kawan banget suara orang anjir ini giliran video-video kayak gini Backsound-nya malah bercanda tadi baik soundnya serius, cuma patung doang, harusnya kayak gini captionnya jangan, eh captionnya lagi, lagunya jangan lagu becanda, lagu serius gitu, lagu serem, pasti menambah uji adrenalin menambah uji keberanian <tahun> tapi lucu banget sih, lucu banget kita baca komentar-komentarnya ya maaf nggak bisa balas komen semuanya kaget pulang sekolah FYP <laughs> ini bocil ff kayaknya yang bikin video ya atau gimana atau dia ngeripos repost doang suara mukulnya tuk <laughs> brutal lah anj anja njay anj <tuk> Settingannya bagus bang Ya betul Bagus Settingannya bagus Enggaknya Ngebuat kita Ketawa gitu Itu menghibur coy Menghibur ternyata <laughs> banget suaranya Apaan Lu pikirnya apaan Anjing Biskuit regal Apa Roma sari kelapa Anjing <laughs> Manggil wanya Wah Tutor Beli mentalnya bang, tutor beli mental gini adik-adik ya mental itu tidak dijual mental itu diciptakan, dibentuk beli di mana mental lo pikir? beli di warung? emang ada agen? pabrik mental tuh gak ada? anjing, aneh banget dah ah, enggak-enggak ada ah bocil oke okay, lanjut video selanjutnya ya nah nih Nih dari tadi bercanda mulu lagi. Ini deh. Ntar kita baca caption dulu. Ini dari Squenza. Ih lebih serem dari horror movie. Captionnya ih lebih serem dari horror movie. Kita buktikan. Apakah sehoror itu? Apakah lebih horor dari horror movie? Ini di videonya ada tulisan lagi Lagi asik camping Pria ini tiba-tiba mendapat Tamu dari Segerombolan buaya Ini buaya beneran buaya atau gimana ini? Ya kita play ya Wah iya lagi anjing Banyak banget lagi buayanya Hancur ada berapa tuh buayanya bagus dia masih bangun ya, kalau tidur kayak dimakan dah itu orang dah asli ini buaya semua cuk matanya tuh buaya apa jin ini anjir asli asli buaya apa jin ini banyak banget asli asli banyak banget ya ya gue percaya ini waru bener nih ini lebih horor dari horor movie karena ini tuh bukan horor nyatanya tapi lebih ke thriller ya lebih ke pembunuhan ini mah anjing, anjing. Lu bayangin, lu bayangin nih. Lu jadi dia terus lu sendirian di situ. Mau ngapain lu? Mau ngapain? Buaya banyak banget, coy. Lu mau kemana? Asli dah, apalagi kalau misalkan dia tuh di tengah-tengah, terus di sekitarnya tuh. Danau gitu udah kelilingin abis itu. Gue rasa tuh, sumpah trailer banget ini. Lagian apa dia di situ camping gak riset dulu gak nyari tahu dulu di situ ada apa ada hewan berbahaya apa so ini jadi pelajaran juga buat teman-teman yang suka camping suka ke gunung suka ke hal-hal yang alam gitu berbau-bau alam jangan suka sembarangan jangan suka sembarangan duduk atau camping di sembarang tempat yang kalian tidak tahu tiba-tiba kayak abang ini didatangin segerombolan buaya, buaya kopr anjing kita nggak tahu ya kan apa ini memang tempat buaya kopr terus tiba-tiba ada orang di situ jadi digangguin apa gimana kan kita nggak tahu ya karena tahu ini lagi ada ada nongkrong akbar gitu buayanya lu ngapain di situ cuk anjing data itu daerahnya dia ya nggak ada yang beres ini dari tadi hasil videonya oke nih video yang terakhir ya ini kayaknya serem lari. sih cepat lari itu kata itu serem nih ya tulisan di videonya serem dari Lionel SHMH sarjana hukum master hukum kayak itu. SHMH gokil banget nih orang captionnya takut hantu setan makhluk ini sampai gue ketakutan minta tolong security, oke okay. pak pak play videonya ya cepat cepat lari tolong aku dulu oke okay. tolong, tolong aku dulu aku ya dulu cepat, cepat. security nya dipanggil suruh ke atas oke okay. ada apa nih ada maling apa ada setan atau ada apa nih Nagetin lagi. Nagetin lagi. Oh, lari enggak. ke kamar Bantuin ke kamar aku, Pak, katanya tuh. Langsung lari dia ke kamar. Lari ke kamar aku, kamar aku. Siap. Lari ke kamar aku. So, ya. di toilet, di kantor atau kamar ya? Kamar. Toilet, Pak. Dari, pak. Oh kamar, kantor ada kamarnya mungkin oh, gitu ya. Buka ya. Apaan nih ngagetin Kata -kata. enggak Tur, turku turu bawah. Oh siapaan Apaan? Bajingan. Hah. Ini. Hah. doang cu. males nggak sih lu? Jokol jadi sapu gua gue pukul tuh bapak -bap bapaknya asli dah. Maksudnya apa nanya? mbak pegang nih apa namanya ini kerahnya. Kesel apanya? Gua ambil kecohnya, gue masukin mulutnya. Kesel banget gue Aman sih. Iya ya siap Oh, blok. Hey, siwei. <tuk> <tuk> <tuk> mau ya mau gue koi, kupatah. Mas siapa nih bahasa Cina <tuk> Jepang? Mas, caoyang lah bawa Hai orang Cina ternyata. Bapak Kenapa takut? Malu sama Wong Fei Feihung dong. Malu sama Jackie Chan dong. Bruce Lee. Ah, anda sudah besar, sudah tua. Takut sama kecewa. Gimana Anda tadi jadi orang yang dikelilingin buaya? Apa yang Anda lakukan? Apakah minta tolong sama security? Gak ada. Gak bisa security. Begitu gak bisa. Gak bisa dia... Nangkep buaya pakai tangannya begini tuh gak bisa. Manggil pawang buaya lu. Paling <laughs> bener lu. Gimana nih orang kayak gini. Ketemu buaya kayak tadi tuh. anjing lucu banget pasti. <laughs> Oke. Okay, segitu aja videonya ya kali ini. Ini mah gak ada serem-seremnya ya. Seremnya beda ini mah. Serem serem apa ya. Kecua gak gak serem sih. Tapi buaya tadi serem sih. Sama... Pocong digetok itu nggak gak aneh ya gue ya, kenapa sih orang-orang Indonesia tuh kreatif banget anjing? Pocong digetok kepalanya cu anjing, coba kalian tulis di komen. Yang mana menurut kalian yang seru, yang lucu, yang serem? Yang mana coba kalian tolong komen di bawah ya. So segitu aja videonya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga menghibur kalian semua di rumah. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu dan channelku gue berkembang. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.